assalamualaikum sobat apakah ada amalan pahala jihad seorang istri seperti yang dilakukan amalannya kaum pria seperti contohnya sholat berjamaah mencari dafkah dan lain-lainnya Mari kita lihat pelajaran berharga dari riwayat Anas bin Malik suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, apakah saya kisah berjihad seperti keutamaan dan jihadnya kaum pria? Rasulullah pun berkata, barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah. Allahu'alam biswab. Terima kasih. Semoga bermanfaat.